Assalamualaikum soulmate Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy Assalamualaikum Mbak Inka Assalamualaikum Di podcast youtube channel kita Masalah Mama Emang ada. ada Nah kali ini Aku langsung aja ah sama Mbak Inka Ah nyanyi sih nyatakan -nya gue cerita sama lo ya hmm. Jadi Mbak kemarin tuh pas lebaran Kemarin itu ada salah satu tanteku Nah kebetulan ini aku mendengar curhatan dari tanteku juga dari pihak omnya gitu. Oh. lah, Jadi tanteku ini stres banget dia, Mbak, mm -hmm. tahun ini gitu kan. Lebaran kemarin dia rungsing sendiri gitu mm -hmm. loh, Mbak. Kenapa? Kenapa? Karena memang di keluarga kita tuh dia salah satu tante yang tiap di Ramadan tuh sampai di Lebaran itu termasuk yang ditunggu-tunggu keluarga untuk bagi-bagi nyalah oh. ya, makanan, mm -hmm. kirim hampers, THR juga yang termasuk satu yang ditungguin oleh si para krucil si keluarga gitu kan nah tahun ini ternyata dia tidak lagi berkecukupan untuk uh, finansialnya jadi hmm. dia tidak bisa menjalankan uh, kebiasaan kebiasannya dia dengan tahun sebelumnya yeah. nah dia nggak suka dengan itu gitu kayak merasa dia useless gitu loh hmm. nah dengan itu terus aku dengar dari versi omnya Si omnya juga pusing jadinya karena si tante ngerengek lah mm -hmm. sama si om gitu minta-minta uang terus ya memang bukan buat belanja keperluan dia pribadi ya bukan buat beli baju mm -hmm. barang, mm -hmm. tapi dia untuk memenuhi si kegiatan uh, kebiasaan dia yang, yang, kebiasaan yang, kebiasaan mm -hmm. yang bertahun-tahun sudah mm -hmm. menjadi rutinitas mm -hmm. itu kepada mm -hmm. keluarga gitu Mbak tapi Mbak sebenarnya mm -hmm. itu tuh gimana sih Mbak kan si tante minta uang kepada suaminya untuk bagi-bagi ya, untuk sedekah ya, untuk uh, berbuat baiklah kepada orang lain gitu hmm, tapi ternyata dia tidak bisa, si om juga pakai tidak bisa memenuhi tidak memenuhi keinginannya itu jadi stress, gitu. jadi masalah ya jadi masalah gitu nah, jadinya kalau misalnya gitu berbuat ingin berbuat baik, ingin bersedekah nih hmm. terus akhirnya kita memang lagi gak berkecukupan yang namanya uang ya mbak, finansial gitu kan pasti rolling ya mm -hmm. apapun begitu deh Nah, mm -hmm. itu emang wajar mbak kalau seperti itu gitu jadi bikin stress. mau bersedekah tapi malah, ya, malah stres gitu ya. kan Mas, gitu, jadi masalah kan kalau hmm. saat dia tidak yeah. bisa bersedekah itu iya, yeah. sebenarnya sedekah itu kan ibadah hmm. kita harus paham dulu ya kan sedekah hmm. kan ibadah pertanyaannya apakah ada perbuatan ibadah yang menyebabkan stres. Nah, enggak ya, ada kalau namanya ibadah ada enggak stres ya? Ibadah kan ya, nah, pasti istirahat. kan betul. Assalamualaikum. Enak gitu kan. Nah, seharusnya sesuatu yang kita katakan ibadah ketika rasa yang kita dapat waktu melakukan Bumar ibadah ya. itu adalah rasa yang tenang, enak, enak. enak gitu ya. Damai, tentram Nah, ketika eh ada rasa selain rasa damai tenang, nah ini berarti ada yang salah. Mm -hmm. Tidak ada satupun perbuatan ibadah yang melahirkan rasa stres. Mm -hmm. Jadi kalau kita bisa merasakan ini, baru kita bilang ini ada yang salah sama saya. Iya. Yeah. Hmm, karena mau banyak loh, oh, malas stres, oh, malah enak gitu iya. ya, ada yang salah Berarti ada yang hmm. salah, <laughs> baru dicari, iya. kenapa ya Hah? gitu, karena kalau kita nggak bisa melihat ini, kita akan bisa menjadikan ibadah sebagai jubah dari hawa nafsu kita Hmm. Kan buat ibadah, kan buat ibadah oh, ya, Jadi alasan ya, gitu alasan ya, ya. ya Mana lembah uang sama suami Kan hmm. buat berbagi, kan buat sedekah hmm. Padahal itu kan nafsu hmm. oh. Nafsu, oh. tipis gitu, oh, banget iya. ya mbak. Jadi kalau kita itu tanpa kepahaman ya mbak ya. Jadi kita gak paham bahwa yang namanya ibadah Harusnya tidak ada rasa Selain bahagia, hmm. damai, dan tentram, hmm. gitu ya. Nah hmm. Baru kita mulailah dengan merasa ada yang salah dengan sudut pandang kita, berarti yeah, mm, yeah, mm. baru kita carilah sudut pandang apa sih yang mm -hmm. bisa membuat uh, ini jadi enak. Gitu uh -huh. mungkin aku, uh, aku cerita aja ya. Yeah. Aku punya pengalaman langsung ya, mm -hmm. uh, bagaimana aku berproses merasakan harusnya ini enak gitu. Uh -huh. gitu. Jadi waktu itu. Uh, aku, memang dalam kondisi mm, dalam kondisi prihatin keuangannya. Oke. Okay. Nah, kita ada e, pokoknya kita biasanya setiap bulan tuh ada memberikan e, beberapa lah, beberapa orang gitu ya yang setiap bulan kita kasih. Mm -hmm. Pada saat itu aku tuh e, memang dalam kondisi gak punya uang gitu. Mm. Tapi aku tahu nih waktu itu aku bilang nih sama suami ya, sama Mas Aji, ayah, uh, kita ke rumah si Fulan yuk gitu, mm -hmm. kenapa nih ada titipan juga kebetulan dari sesama uh, sahabat jiwa, mm -hmm. nitip untuk si Fulan mm -hmm. gitu, sekalian kita ke sana sekalian kita kasih yang kita biasa kasih gitu sama ad, udahlah biasalah memang Ingka selalu ngumpulin tiap bulan apa yang nggak kepake atau apa yang berlebih itu memang untuk dibagikan karena hmm. akan ada pertanggungjawaban gitu ya. hmm. nah jadi Ingka memang gitu terus ya kata Mas Aji kita pergi aja gitu kan nah hmm. jadi amplop dari teman sahabat jiwa ada hmm. dan hmm. satu lagi bentar ngambil di ATM gitu kan hmm. Hmm. nah waktu berhenti tolong ya di ATM ini gitu pas berhenti Pas masukin ATM, loh kok nol gitu kan, mm -hmm. kok nol. Wah, ini ATM-nya rusak nih. Perasaan masih ada nih uang 400 ribu waktu itu. Masih ada nih uang 400 ribu, kita mau bagi dua aja lah. Dia 200, aku 200 mm -hmm. gitu ya. Terus, wah udah nih ATM-nya rusak. Terus aku bilang, ya ke ATM yang satu lagi, emang kenapa ATM-nya, Yang ini rusak. Mm -hmm. Oh ya udah deh, kita pergi lagi ke satu lagi. Pas ke satu lagi, lihat tuh, kok nol lagi, hmm. Hmm. situ aku diem. Hmm. Terus aku cuma gini, kan katanya ya, apapun kondisinya harus alhamdulillah ya. Hmm. Ini ada, ada ATM isinya nol, sementara di dompet cuma 150.000 gitu kan, ini cuma nol. Lalu cuma gini, gimana caranya supaya ini bisa terlihat, bisa yang terasa tuh, Alhamdulillah, gimana nih sudut pandangnya? Nah, hmm. memang aku melakukan perno itu di depan ATM nih. Hmm. Ya, gitu. Wah, gimana caranya ya? Bisa lihat gini, Alhamdulillah. Akhirnya, aku bilang, Ya Allah dari mana sudut pandang? Tiba-tiba aku ingat, gitu ya, hmm. bahwa Allah bilang, Aku bersama orang yang sabar. Wah, pas aku lihat ATM nol aku di sini, hah? Allah ingin bersama aku kalau aku pilih sabar. Wah, aku langsung terima kasih ya Allah karena nggak ada uang inilah aku bisa bersama Engkau. Terima kasih nggak hmm. ada kejadian lebih luar biasa yeah. selain bersama Allah kan? Yeah. Jadi aku ya alhamdulillah aku bersama Allah. Jadi aku bisa ketemu tuh alhamdulillah. Lalu aku pulang, itu mobil. Terus kata mas saya gimana? Ternyata emang gak ada uang, gitu kan. <laughs> ya, gak ada uang, gitu. Terus, ini gimana? Ya sudah. Kita jalan aja. Yang penting kita sampaikan amplop dari teman kita, hmm. gitu kan. Hmm. Sampai di jalan, aku terus melakukan perenungan. Ya. Aku cuma gini. Ya Allah, aku kan pengen berbuat baik. Ingin sedekah. Hmm. Hmm. Karena kan itu tugas dari Tuhan. Gimana? Masa sih harus punya uang, harus sedekah? Lalu, orang-orang hmm. yang gak punya uang, Terus nggak bisa sedekah. Hmm. Terus kalau orang yang nggak punya orang, jadi nggak bisa masuk surga. Gimana nih? Gitu. Hmm. Nah, tolong bantu aku hmm. ya Allah. Aku ingin melakukan uh, perbuatan itu. Nah, sampai satu udah lama. Terus kita tiba di rumah si teman kita ini. Sampai di rumah situ sambil di sini tetap berdoa. Ya Allah bantu aku. Tolong hmm. kasih tahu jalannya gimana cara berbuat baik. Hmm. Hmm. Nah, begitu sampai di sana, hai, hai gitu nggak teman aku, aku bilang ini aku sampein dari hmm. si Ano buat kamu gitu. Terus aku kan biasanya ngasih, tapi aduh Punten maaf, aku tahun bulan ini aku nggak bisa. Terus aku sambil gini ngeliat rumahnya, hmm. rumahnya tuh kotor gitu, karena hmm. teman aku ini dalam kondisi sakit dia nggak hmm. bisa beres. Hmm. Anaknya cuma satu, suaminya nggak ada. Hmm. Nah, terus saat ini aku gini. Oh ini berbuat baik yang tak perlu pangkai uang. Hmm. langsung melihat itu hmm. yang terlihat itu terbentang gitu. Nih kata Allah, kamu mau? Nih aku hmm. kasih. Aku langsung begging. Hmm. Aku bilang, please begging aku, hmm. please tolong kasih aku peluang. Hmm. Aku berada sini rumah kamu. Hmm. Ah nggak mau? Aku malu, ingat aku malu. Please to tolong kasih hmm. aku kesempatan. Hmm. Aku ingin ibadah. Hmm. Terus, nah, akhirnya ya udah gitu, waktu itu Mas Aji masih di luar rumah. Hmm. Terus boleh ya, boleh gitu, kata dia. Terus uh, begitu dia bilang boleh, aku langsung panggil Mas Aji. Hmm. Aku langsung, "Ayah, kita ada peluang ini loh." Aku beresin ini, Ayah, tolong ya beresin bufetnya kotor mesti disikat aku nggak kuat angkat bufet langsung hmm. lagi tugas dia ya. hmm. aku langsung angkat hmm. ini baju aku langsung ngambil pel pelnya itu di bajunya dia karena dia nggak punya pel hmm. Pel, aku ambil itu sambil ngegosok ini air mata ngalir. aku cuma hmm. gini terima kasih ya allah Aduh. terima kasih ya allah terimalah ini sebagai masaleh hmm. di situ aku ngerasa betul ya Berbuat baik, sedekah itu bukan bukan, bukan uang, tentang uang iya, iya, iya, Tentang sesuatu yang kita miliki, ah, yang bisa kita bagikan iya. kepada orang iya. Nah, ternyata terkonfirmasi iya. Rasulullah mengatakan kita tuh bisa bersedekah dengan harta, tenaga, dan bahkan senyum Bahkan dengan senyum aja Iya, senyumnya. jadi iya. kalau iya. orang sedih kita cuma iya. senyum, kadang-kadang iya. cuma menyentuh tangannya aja iya kita udah bisa membuat orang merasa enak. Hmm. Itu hmm. saya <tuh> Udah itu, <tuh> ya, Mbak. ya. Iya, jadi ternyata Tuhan itu hmm. uh, sungguh royal yeah. dalam memberikan peluang. Yeah. Begitu banyak peluang-peluang untuk kita bisa mengumpulkan amal soleh. Apapun kondisi kita. Lagi sakit, kita bisa memberikan senyum. Hmm. Kita bisa memberikan sabar. Kalau lagi dalam keadaan nggak punya uang, kita bisa membuat tenaga, hmm. kita bisa memberikan senyum juga. Hmm. Kita bisa memberikan pola pikir yang membuat orang mudah taat, gitu. Hmm. Jadi banyak Jadi sebenarnya. Banyak. Jadi sebenarnya kalau sampai aku mati, hmm. aku mau tidak punya amal soleh, hmm. aku ngapain di dunia. Ya. Kalau begitu banyak Tuhan ya. buat peluang untuk kita bisa beramal soleh gak, gak melulu harus dengan uang, benar iya. itulah kemudahan dari Allah ya Mbak ya? Kena. iya, jadi memang sadari banget bahwa ibadah itu harusnya yang terasa keindahan iya. dan terang. jadi ketika kita melakukan ibadah yang dirasa stres, hmm. kesel, sedih, marah, hmm. kecewa nah ada yang salah, ya. ibadahnya berbalun hmm. dengan hawa ah, iya. nafsu tadi persepsi Ika kita dulu. yang masih iya, sama ya nafsu uh, berjubah ibadah nafsu berjubah, berjubah ibadah, ibadah. iya hmm. Hmm. Ya, karena selama ini ya sih kita kan sedekah itu identik dengan uang uang uh -huh. kita ya. ini, cerita yang namanya sedekah tuh uang itu. uang gitu. dan relatif uh, ya, kreatif, ya. Wow. Ya, di, di, di, itu sedekah pandang ya Mbak? Ya pernah ada satu oh. kali juga gitu, kita lagi, pokoknya kita waktu itu bertahun-tahun dalam kondisi prihatin yeah. Ada teman aku yang sakit, aduh mau ngasih apa ya gitu ya Mau bawain oleh-oleh, mendingan gue beli bensin waktu itu, oh. udah aku kesana, oh. ngapain? Dia sendiri, dia lagi sendiri, di dia juga di di bangsal yang isinya enam orang di rumah sakit aku cuma lihat gini ya Allah tolong bantu aku ingin melakukan uh, tugas berbuat baik sedekah apa ya Allah terus aku lihat dia datang aku datang dia sendiri nggak ada siapa-siapa anaknya belum nengokin istrinya sedang dalam proses berpisah dia diem terus aku cuma ngelihat gini oke okay, aku mandiin dia Hmm. udah akhirnya aku cuma cari aku beli handuk kecil, sama sabun, sama bedak, aku cuma bilang saya mainin kamu ya, saya dokter kok nggak apa-apa kan, nggak ya udah. sambil gini sambil aku nangis. nah aku cuma gini, Allah hebat banget ya ngasih hmm. lu gitu, semua tuh bisa hmm. gitu, nggak perlu uang gitu, hmm. kita bisa bahagia. Hmm. Kita bisa melakukan ibadah, hmm. apapun kondisi kita. Hmm. Gak ada satupun alasan yang membuat kita gak mampu berbuat baik hmm. atau sedekah. Iya, Dan berbuat ada. baik itu harus selalu dengan uang. Hmm. Kata, ya? Nah, itu ya, um, sedekah um, dengan tenaga dan iya, senyum. Senyum aja, iya. ya, uh, senyum kita jadi amal kau, kita uh, iya. dan, uh, ya. dan waktu itu aku kan gak cerita-cerita iya, iya, ya. ya cuma kalaupun iya. sekarang cerita hanya untuk memprovokasi, iya, aja iya, bahwa, bahwa sedekah itu enggak perlu, ya, gak perlu iya, iya. ya. bisa dengan jalan, se kita sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, dan mm -hmm. dua hari kemudian, nenek aku tuh meninggal. Mm. Subhanallah, ya Allah. Dan aku nggak tahu gitu mm. kalau dia meninggal. Tiba-tiba mm. ada temen yang ngomong bahwa... Kamu tuh mandiin dia ya, Kata. Mm. Aku bilang, kamu tahu dari mana? Mm. Dia cerita. Padahal aku nggak bermaksud. Yeah. Aku nggak yeah. mau gitu, yeah. orang tahu. Karena yeah. itu kan urusan aku sama temannya. Yeah. Yeah. Tapi dia ngomongin, oh... Aku cuma gini, beruntung aku waktu itu mengambil kesempatan Dalam kesempitan mm -mm. untuk bisa melakukan yeah. uh, itu, perbuat baik oh, Jadi mengambil kesempatan Mereka, dalam kesempitan, kesempitan itu, itu, ya. itu benar-benar bisa gitu ya yeah. Iya, yeah, tinggal kita Aduh. aja ya. Iya. Yeah. dan yeah. Itu yeah. harus paham dulu Harus paham dulu, aku yang benar, berbuat baik untuk, untuk, untuk apa ya, yang? Ya kembali lagi Iya, mengenal diri saja dan paham putusnya, ya. ibadah itu apa, apa, hasilnya ibadah itu apa. Ya. Nah kalau tantenya Mini hmm. gitu, apa yang bisa dia lakukan pada saat dalam kondisi perhatian? Ibadah kan bukan karena kebiasaan. Hmm. Nah, itulah akibat ibadah karena kebiasaan. Harusnya kan ibadah lillahi taala. taala. Gitu. <laughs> nah, kalau hmm. ibadah lillahi taala ya udah sahnya Allah tidak memberikan itu apapun situasi lakukan, dan kondisinya pasti bisa. Iya, itulah ya. kan dia lakukan bantulah mitra hidupnya mencari hmm. nafkah hmm. Hmm. Jadi beda ya. Yeah. Beda. Yeah. Bukan bukan ya, menonaikan kebiasaan, yeah. Saat, yeah. tapi dia harus tetap melakukan ibadah dengan apa membantu suaminya, Suami. mitra yeah. hidupnya untuk mencari nafkah, mm -hmm. uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu sedekah untuk keluarga. Okay. Wow, <laughs> canggih. canggih dan ya. Jadi masalah tuh memang enggak akan pernah ada kalau kita pakai sudut pandang selama pakai sudut pandang spiritual luar biasa ya, ajaran muda. Allah ya. Luar biasa. Sedikit bedanya ya, Mbak. Enggak <laughs> kan bukan semua uang-uang ya. uang, ya. uang terus ya. dan kebiasaan. Iya dan kebiasaan. Maksudnya oh. jadinya. Ya, Bukanlah taala. Ya, iya. iya. Dan juga mungkin ini positive thinking atau apa ya, Mbak ya? Ada juga yang sering gini, aku kasih sedekah, nanti soalnya kembalinya banyak. Oh iya. Ya. Ada perhitungan Ada, ya, iya. Iya. berapa ratus kali, iya. begitu ya Mbak ya? Iya, sebenarnya di ya. Alquran dikatakan memang begitu. Okay. Jadi kalau semakin kamu banyak berbuat baik, uh -huh. ma semakin banyak kamu memberi, maka ya. akan semakin banyak kuberi. Ya. Ya. Betul, betul, mm -hmm. betul. Tapi, betul. Tapi ya. ketika kita melakukan satu perbuatan dengan pamrih, ya. hmm. Ketika yang kita lakukan itu tidak kembali, hmm seperti yang kita harapkan, M -m. nah di situ asal muasal stres terjadi. Hmm. Hmm. Marwah hmm. baik nih, ya. eh malah bangkrut gitu. Iya. Nah, udah deh. Atau misalkan kita uh, memberi dengan pamrih, nanti kalau misalnya toto, misalnya hmm. aku bilang saat yang kesulitan, aku juga dibantu orang lain, tiba-tiba yang kita bantu nggak ngebantu saat kita kesulitan, Kesel. itu kesemut tuh ya, mbak? Iya. iya. Kalau pamrih ya kesulitan. Iya. Nah, mm -hmm. Iya. <tot>. <tot>. Kan begitu kita sebut, perbuatan kita gugur lagi sebagai penasaran. Waduh, <Lalu, tuh> Iya, Mbak. Jadi, ya, yang nah. tadinya kalau <tuh> kita lupu <penyanyang>, <tuh> <penyanyang, tuh> <kita penyanyang, tuh> kan, waktu kita kerjain <tuh> iya. kan... Serasa kayaknya... <tuh> Betul-betul ikhlas. Iya, tapi, <tuh> tapi. begitu kita sebut, keikhlasannya oh. turun tuh. Oh, nah. No. Iya, tuh langsung. Semuanya aku, gitu ya. Ayo, ayo, Wow. rugi ya, kalau rugi. kita mau wow. mengungkit-ngungkit ya, ya. perbuatan kita, karena ya hmm. jadi hilang ya. ada Itu namanya perbuatan yang ada tapi nggak ada hmm, ya Tanomena fata morgana benar, ya. Perbuatannya ada, tapi nggak ada apa-apanya buat ada. kita Hilang, dihapus oh tidak ada tapi terus kita kita ucap-ucapin lagi uh, enggak uh, ya, ya, jadi masok kita kan, iya, amus karena uh, apalagi menyakiti iya. orang yang kita berikan. Oh itu iya. Lah, iya Ini Al-Qur'an yang mengatakan bukan lagi menyakiti hadis. Iya. orang yang kita yang kita berikan. Tuh, Maksud, Aku, iya, misalnya ya iya. Iya, ya. misalnya sebut-sebut iya, itu ya. Kamu kan begini kalau bukan saya. Oh, oh itu. Iya, iya, iya, Aku udah kasih banyak loh. gitu. itu mungkin kan dan menyakitkan. Ya, orang kan suka kita juga sering dengar ya bahwa orang banyaklah gitu ya di lapangan gitu orang membantu terus nanti event cerita. Kalau misalnya enggak ke orangnya langsung tapi cerita ke orang lain itu juga harus Mbak. Ya, betulnya Kan A-Islam mengatakan kalau tangan kanan ya, memberi beri, tangan kiri nggak ya, ya. perlu tahu nah, nah kalau kita kan kanan memberi jempol-jempol semua <laughs> Kita kasih tahu tapi jempol kaki Aduh. kita kasih tahu Ya, kan, ya. ya benar Menghilangkan amal soal Sebenarnya itu lah ya. oh, Ria Oh itu yang beriak Sebetulnya Ya ya ya Jadi pada saat memberi Udah ya. selesai udah, gitu ya? Emang aku dan Tuhan aja ya. kesadaran iya. aku menjalankan tugas, ya, gitu. iya, iya, iya, memberi karena perintah Allah, karena bukan perintah Allah, iya, ya, ya. udah enggak ada koma -koma koma -koma ya. gak ada koma-koma tuh ya. Titik, aku menjalankan titik tugas perintah Allah, udah. Lalu kita lakukan tugas yang lain, iya. Hmm. mengumpulkan apa, -apa so, soalnya like. itu pasti enak tuh ya mbak hmm. enak, enak banget enak. sih oh, harusnya orang ya. yang dibantu yeah. mau yeah. to ngosipin kita oh, mau ngomongin di belakang yeah. terus apa udah pastinya kelar aja tuh deh mm -hmm. ya karena, yeah. karena yeah. kita bawa yeah. Um, yeah. kita membantu yeah. si orang tersebut nah, kan orang yang menggunjingkan kita juga transfer pahala iya yeah. <laughs> <tak apa> <laughs> Bom, Jadi masalah. ya apa fungsi ya, <laughs> ya, ya. kalau punya sudut pandang spiritual? Ya, ya, ya. Warman kita dari masalah. Iya. Iya. Justru ya. terlihat wajar dan menguntungkan ya, buat kita, ya. ya. atau ya. menguntungkan. Uh -huh. ya. Wajar atau menguntungkan. Wow. Wow. Jadi dalam kondisi wali, kita apapun kita, kita, tetap, kita tetap bisa resabitkan. melaksanakan 6232. ayat Al Qur'an 6236. Ya, dan hmm. sekali lagi sedekah nggak hmm. perlu uang. Ya, betul, ya. bukan perlu. <laughs> bukan bukan pasti, berarti ya. mesti harus uang. Bukan dengan harus uang. dengan uang aja. Ya, aja. Iya. dan senyum. senyuman. <laughs> Indah banget ya, pemikiran, ya. pemikirannya ya. Kita, uh, Seperti ini kan kita juga ya, ya kita ya, sharing, berbagi wawasan, ya. berbagi kepahaman. Iya. Yang, yang memudahkan ya. orang lakukan tugas gataratan, saya kan juga tadi cerita ya, mainkan di ATM ingetnya cuma punya empat ratus ribu, terus begitu aja mainkan mau bagi dua uh. gitu kan, <laughs> kebanyakan orang ya aku tahu, hmm. kalau nggak punya uang berjuta-juta, nggak <laughs> mau tuh namanya nggak bisa sedekah gitu. <laughs> <laughs> wah itu sih. Ya. membuka <tih> <tih> hmm. ini aku lari simak mbak pemahaman bahwa sedekah ya ternyata ya, ya kayak tadi ya mbak Inta uh. juga mengumpulkan tiap bulan barang-barang ya. ya. ya. yang terpakai untuk diberikan kepada sesama. Selalu satu cara ya selalu selalu. Iya iya iya. Kadang-kadang kita juga suka dikasih orang kan, <tih> gegen, kan? <Yeah>. ya kalau <tih> dikasih misalnya aku satu, dikasih uh -huh. satu satu tubuh. keluar, kasih <tih> <Bulat tih> <tih> satu satu. Iya Yang ada di lemari ya udah yang itu. Yang benar-benar karena apa yang kita punya juga pertanggungjawaban. Akan juga. ada pertanggungjawaban. Itu yang kita sering lupa ya, mbak. Pertanggungjawaban. Iya Pak karena ya. ya, ya. paham. Iya. Dan ya. rezeki yang sudah dijamin, jangan sampai memikirkan rezeki sampai kita sulit melakukan tugas sedekah. Rezeki. Padahal rezeki. Tuhan memberikan kita rezeki untuk melaksanakan sedekah hmm. tapi kalau di ya, sudut pandang spiritual oh, memang dahsyat. Iya. Nah, ya, sekali nah, ya, ya, membuat ya, masalah, ya. jadi tidak masalah. Nah, iya, ya. sebenarnya gitu. Mm -hmm. Jadi selama ini kan, atau ada orang gini. Mm -hmm. oh, si, si, si Fulan sakit, yeah. uh, yuk kita uh, kasih dia yuk ini Hah. gitu. Yeah. Kenapa? Ya, menguatkan. Kan mm -hmm. kalau orang sakit kan kita kasih apa yang dia suka, yeah. makanan yang dia suka apa mm -hmm. gitu kan. Lalu ada orang yang bilang gini, ngapain ngasih dia? kan dia orang kaya. Nah, kita ya, makan ya. aja susah. Masa kita kasih orang kaya? Nah, itu gimana? Padahal kan kan gak berlaku itu. ya. Tugas berbuat baik itu udah <laughs> <punya, laughs> ya. ya. ada siapa? Siapa punya tahu? Iya. Pada siapa? pun. Iya, kan ini ya kita ya kita bantu karena ya. ada tugasnya. Karena tugas hmm, intinya ya. Iya. itu ya kesadaran mm, aku punya tugas iya. gitu ya. Itu peduli bukan gak peduli maksudnya siapa? apun gitu ya kesiapapun menurunkan hasrat untuk membantu ya karena iya. kita tahu melihatnya jadi ke atas itu iya, kan di yang dibantuannya di di yang nggak punya Aduh. gitu Aduh. kan Aduh. ternyata kan ya itu Ya, ini hati-hati dengan dengan persepsi ini iya, iya. ya bahwa kita hanya boleh berbuat baik pada orang yang nggak punya iya. ini repot sekali nah. hmm. berarti apa ayat-ayat eh, atau ajaran-ajaran Tuhan ah. eh, tentang berbuat baik jadi ini gak, banyak yang mubazir iya. gak bisa kita pakai, jadi pakai ya. jadinya peluang kita jadi sempit harusnya kita ya. jadi banyak bayang, ya, karena ini punya sempit, persepsi karena itu karena memilah-milah hmm. hmm. Dalam berbuat baik. Iya, itu berlaku juga nggak sih mbak, kayak misalkan ada yang e, minta bantuan ke mm -mm. kita. E, mungkin kita ada dananya, tapi mm -mm. dana itu kan biasanya e, keluarga itu ada amplop-amplop sudah. Nah mm -mm. itu gimana tuh, tuh mbak? Kalau misalnya tau, tau kita sudah di, ada amplop-amplop e, mm -mm. untuk penggunaannya, untuk kebutuhan, yeah. terus atau ada yang minta bantuan nih yeah. kepada kita, itu e, yeah. mana yang harus kita dahulukan tuh mbak? Uh, itu tergantung uh, kondisi hmm. pada saat itu, karena yang tahu cuma kita sendiri. Yeah. Ya. Tapi biasanya, kalau udah ada pos-pos itu, kan ada pos luar biasa. Hmm. Kalau biasanya hmm. orang punya pos-pos, ada pos emergency, karena hmm. hmm. boleh keluar dari situ. Oh. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi juga pas-pasan, di dalam amplop-amplop itu ada, sudah ada amplop berbuat baik hmm. yang sudah selesai. Nggak apa-apa, kita hmm. menolong. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Oh, yeah. Kan, bukan berarti mm -mm. kita harus. Nggak, kita semua orang kita iya. e, bantu Tentu, bukan, iya. bukan bukan mm -hmm. begitu jadi jangan pokoknya kita kita memahami bahwa sedekah itu e, berbuat baik itu menjadi amal soleh kita kita menjalankan tugas mm -mm. kepada Tuhan tapi mm -mm. jangan juga jadi memaksakan ya mbak ya iya ya. karena kita yang tahu sih kebutuhan anak-anak yeah. kita kadang-kadang yeah. kan kebutuhan rumah tangga kita kadang-kadang bisa kita e, potong lagi, untuk berbuat baik gitu, ya kan bisa kita berbuat baik tapi bisa juga, udah pas banget nih kalau dikasih, ini dikorbanin, oh jangan, nggak boleh karena kita punya tugas sebagai orang tua untuk memfasilitasi anak itu nggak bisa itu tetap jadi prioritas gitu ya, memang kita yang tahu ya biasanya sih keuangan itu 30% tabungan, 30% Sedekah, heem, hmm. sisanya pengeluaran pengeluaran heem, ya. 30% heem, persen sedekah sisanya pengeluaran yang memang heem, iya. karena heem, yang dikatakan 2,5 heem, itu heem, heem, heem, heem, itu heem, orang heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, wawasan aku, baru pemahaman aku, mm aku lagi tentang sedekah jadi lebih luas iya. lagi gitu iya. jadi emang bener benar ya mbak ya iya. jadi, bandang itu menentukan banget apa yang akan akhirnya kita lakukan, apa yang iya. kita perbuat untuk menjadi Betul. suatu yang menjadi amal soleh kita satu lagi sini mm -hmm. sama Mimi mm -hmm. orang tuh cuma berpikir bahwa kalau makin banyak kita memberi ya, akan sih. semakin banyak diberi itu dalam bentuk rupiah hmm. itu maksudnya oh, padahal nah, bukan itu ya semakin banyak memberi semakin banyak diberi itu dalam bentuk kesehatan ya. anak yang baik ya. istri pasangan yang ber, mitra yang baik ya. Ya. lalu kemudahan-kemudahan dalam persoalan ya. Ya. Itu, itu kembalinya itu, ke itu, ya. itu bukan, bukan dalam bentuk, bentuk, bentuk uang aja ya. gitu Gitu. Karena kita persepsinya ini Iya, kalau kasih uang, uang, uh, iya. Nah. kalau kasih uang Kendalinya uang berlipat-lipat Kalau kasih 1 juta dapat 10 juta mm -hmm. Mm -hmm. Iya, mm -hmm. beneran Ya, tentu mm -hmm. aja gitu namanya kita mengajak orang Paham sama Tuhan mm -hmm. <laughs> Cara otomatis <laughs> Iya, iya yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Kan enggak begitu ya Iya, yeah. yeah, soalnya mm -hmm. jadi Nukar sudut, Andang. sudut, Andang. sudut pandang tuh luar, biasa luar biasa buat kita Luar biasa buat kita Karena ya itu kalau nggak mau nuker selama ini kita jadi sempit jadi ya. Nuker. Sedekah jadi kebatas, batas, -batas oh, ya perempatan. Ada pagarnya, kau sedekah bahaya, tanpa dikasih. batas yeah. Ternyata dikasih sama Allah, sama Tuhan sebegitu banyaknya pilihan mm. untuk kita mm. bisa berbuat baik terhadap sesama ya Mbak ya. Iya. aku bersedekah ini. Yeah. Yes. <tuk> oh, <laughs> apa ini share Mbak Inna ini memang wow luar biasa ya, selalu dahsyat luar dahsyat sudut pandang spiritual, sudut panas, spiritual hmm. malas, ini Nah, mm -hmm. jangan lupa juga nih Si, kita yes. ya, mm -hmm. punya sosmed Sosmed, sosmed yes. yeah. kita punya yes. sosmed Mea. Ada di Facebook Ada di Instagram, juga ada di Spotify Buat kamu-kamu yang mungkin nggak sempat nonton video, hanya bisa denger aja Sambil jalan pagi mungkin Bisa di Spotify kita, masalah emang terus ada Dan lagi. juga kita punya TikTok. <laughs> Jangan lupa juga share komen, share pengalaman juga boleh bertanya segala macam di komen komen kolom kita yang ada di uh, sosmed kita gitu. Oh ya nih hari ini kita ngomong terus, kita ngomong terus dari ngomong terus hari hari tadi di depan mata nih saking kita tetap yes. yang tidak pernah pernah kita punya susu. <laughs> Yummy. Yum. Dari mana nih? Dari bake of dessert. Bake of dessert, yes. Yum yum. Ini rasa kopi, dan original. Oke, aku mau yang kopi. Iya, aku juga mau yang kopi. Sip. Kopi dari bake? Dari bake apa mi? Dari bake of dessert. Bake of dessert. Thank you. Terus juga gak lupa, hari ini yes. kita Oh terima iya, kita, kita mau makasih banget, banget loh sama, sama loh ya, Yes, kita. kita mau terima kasih banget sama Zaskia Meka Terima kasih banget atas dukungannya kepada Mea mm -hmm. Semua baju-baju yang kita pakai, ini dari Zaskia Meka Terima kasih Thank you. Terima kasih, eh terima juga uh -uh. Episode Mea sekarang juga Aduh aku lagi Oh ya kita juga mau terima kasih sama Ibu Tamara. Ibu Tamara cara Sukocong sudah mengfasilitasi uh, Mea untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Semoga jadi amal soleh Amin. Uh, bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Juga terima kasih. Sukses semuanya. Yes. Oke, okay, kita dari Mea. Undur diri dulu ya, Miya. Kita mau menikmati susu ini. Di belakang layar. Yes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe and comment di link di bawah ini ya Soulmate.